Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya di DM info kesehatan Ada seribu manfaat dari buah alpukat untuk wanita, tapi saya akan membahasnya beberapa saja Salah satunya mengatasi masalah seksualitas dalam bidang keberhasilan program hamil Mau tahu selengkapnya? Mari kita simak di sini. Banyak orang menyukai buah alpukat karena rasanya yang lezat. Buah alpukat tak hanya enak dimakan langsung, namun juga bisa dibuat jus. Namun, jarang yang tahu kalau ada manfaat alpukat untuk wanita. Ini diklasifikasikan khusus karena wanita sangat istimewa, apalagi dalam hal seksualitas dan kehamilan manfaat alpukat untuk wanita alpukat mengandung banyak vitamin dan beberapa nutrisi penting lainnya yang sangat baik untuk tubuh kita salah satunya bagi tubuh wanita tentunya dengan alpukat moms bisa meningkatkan seksualitas karena buah tersebut adalah buah terbaik untuk program hamil tidak hanya meningkatkan gairah seksual moms dan dads yang saat ini sedang berjuang untuk memiliki keturunan usahakan makan alpukat Berikut penjelasan singkat mengenai manfaat makan alpukat untuk wanita 1. Mencegah penuaan dan kerutan Sebuah penelitian yang dilakukan tahun 2011 menunjukkan bahwa alpukat mengandung senyawa yang dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan peradangan Kerusakan yang disebabkan ultraviolet UV pada kulit bisa menyebabkan keriput dan tanda penuaan lainnya Alpukat juga kaya dengan vitamin C dan E yang membantu membuat kulit lebih sehat Selain itu, kedua kandungan tersebut juga diketahui mampu menangkal radikal bebas Hal ini membuat kulit moms akan terlihat lebih muda. Manfaat ini makin terlihat karena kandungan antioksidan dalam buah berwarna hijau kekuningan itu 2. Melebatkan rambut Buah alpukat sangat kaya akan vitamin B dan vitamin E Kedua vitamin ini penting untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan rambut. Vitamin E dari manfaat buah alpukat untuk wanita berfungsi untuk membantu mencegah kerusakan pada kulit kepala. 3. Mencegah Radang Sendi Alpukat merupakan salah satu jenis buah-buahan yang mengandung antioksidan yang tinggi. Sebuah studi menyebutkan bahwa dengan mengkonsumsi alpukat, seseorang akan memiliki risiko yang lebih kecil terkena radang sendi atau dengan kata lain, artritis. Namun, hal ini masih harus diteliti lebih lanjut. 4. Mengurangi stres, tidak terkecuali stres karena kekurangan uang belanja bulanan. Manfaat lain asam folat pada alpukat adalah menghindari akumulasi zat homocysteine yang bisa mengganggu pengiriman nutrisi ke otak. Kelebihan homocysteine dalam tubuh dapat menghambat produksi hormon serotonin, norepinefrin, dan dopamine yang sangat dibutuhkan untuk meredam stres. Itulah tadi beberapa manfaat buah alpukat untuk kesehatan tubuh. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di info kesehatan berikutnya.